jik jik balik lagi bersama otom spin hari ini kita akan review game get of Olympus ya seluruh hari ini kita bawa modal 70.000 saja kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya bosku hari ini kita juga akan berbagi slot gacor hari ini ataupun slot gacor Olympus hari ini bisa-bisa juga berbagi RTP atau slot gacor hari ini langsung gasion saja yang bertanya kita main di mana kita main di RT 8000 bosku itu shorter gas sotor solid sang jaga dunia akhir di sini WD berapa pasti dibayar bosku dan cuma di sini bosku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 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game yaitu sendiri pastinya yuk langsung gaskan saja cocol-cocol menjadi rtp8000 untuk link gacornya saya sematkan di event komen pastinya Bosku, yuk langsung gaskan saja ya bosku jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8000 pastinya situs sloter tergak atau solid satiro jaga dunia akhirat Bikin tuh ya masih di putaran yang sama kita main di bed 1500 dulu, duduk duduk, ya tuh mantap nih. Kalau di petir mantap sih sayang yang selain yang kita belum dapat petir. Ya. ya us kasih paham kita tadi main di RTP sel lebih 90 persen. coba kita dapat petir-petir merah ataupun skater-skater isi daging ya bosku ya. Ya us kasih paham kasih yang manis-manis kasih yang guri-guri pastinya ya meslo ya dan buat teman-teman semua ya bisa dibantu like comment subscribe nya share-share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian tahu kalau di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini pola slot gacor Olympus hari ini slot gacor Olympus hari ini info slot gacor hari ini info slot gacor Olympus hari ini RTP slot gacor Olympus hari ini kita berbagi pola slot gacor hari ini setiap harinya buat temen-temen kali semualah. Feel feel setia otong skin pastinya kita selalu berbagi info slot gacor hari ini slot gacor hari ini info slot hari ini slot gacor Olympus hari ini info slot gacor Olympus hari ini info Olympus hari ini slot gacor hari ini mantap mantap mantap kita dapat free spin yes, loh, ya, semoga kita dapat yang isi-isi daging lah ya. Semoga. ini, masalahnya lagi lumayan-lumayan gacor juga kalau dilihat dari tadi. Putaran-putaran pecan-pecan di luarnya lumayan-lumayan mantap, Aduh Lagi dong, ngomong konek dulu mantap ya. Atas gelas kasih petir, aduh, hijau, kurang satu biru, kurang satu duduk duduk Sayang seribu sayang bosku Kaldu-kaldu doang yang keluar ini anjir aduh kaldu doang terus kaldu-kaldu terus uh, kasih kaldu terus sus. anjir dah membosankan sekali kalau kaldu-kaldu petir-petir kaldu doang petir, petir, anjir sekali yuk, ungu jadi dulu mantap ungu jadi hmm, gelas jadi atas gelas hmm, atas kuning kasih petir dong fix petir dong mantap kali dua. hmm ijo nya sih harusnya jadi nih kalau ini ijo jadi merah jadi biru jadi terus gendang tuh sayang enggak enggak sesuai ekspektasi kita seluruh pecahannya beruntun kayak gitulah ya kita tidak tidak bisa berbuat terlalu banyak eh, mantap yuk atas kuning kasih petir lagi sambel masih kecil pecahan kok kecil juga anjir oh us ayo us, kasih yang mahal anjir cuma 57.000 enggak apa-apa enggak masalah ya selesai. kita cari-cari lagi sekitar-sekitar gratis lagi ini yang buat kalian semua yuk dibantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga karena cuma di otong spin kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olimpus hari ini setiap harinya buat teman-teman semua kita akan berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini slot gacor hari ini slot gacor, gacor olimpus hari ini Slot hari ini, slot gacor online besar ini pola slot gacor hari ini, info slot gacor hari ini, RTP slot gacor hari ini, update slot gacor hari ini, buah slot gacor hari ini. Kita berbagi semua event-event menarik buat kalian semua ya sore ya. Kita akan berbagi slot-slot gacor -slot buat kalian semua. pastinya fair fair saatnya ya spin. Jadi buat kalian semua yang punya pola-pola andalan juga bisa dibantu. Share, share ke kolom komentar ya, Surbi. biar saya coba pola pola adalah dari kalian semua pastinya. Aduh, duh, duh, yuk duh, kuning atas petir dong. Hmm, merah dong, di situ. Oh, ya, oh, sekarang siang, oh, ya, mantap, mantap, Lagi dong, duduk-duduk, pecah sekali doang, tapi lumayan. Dasar ya, deh. Ya. Itu agak biru jadi. Aduh kuning sih harusnya. Aduh ah, gelas jadi merah bukan. Umala hmm, umum. judul lumayan nih petir petirnya tuh udah mulai gacor gacor habis nih. Tinggal kita tunggu momen-momen mantap mantap ya. hijau jadi dong. Hijau jadi. Aduh ah, kurang satu nanti. Rajah. Tidak mudah nguruh pin lagi dong surgi. dapat freeze di event 2400 pastinya. Gue langsung jalan sekarang, Semoga ini tanda-tanda kita, Dewi, mantap pastinya. Eh, biru dulu, mantap biru jadi gelas dong, burung. Aduh, malah cincin di sana, yuk. Ayo, terus. Hmm, biru merah aku nggak ada koneksi Biru dulu, ternyata, yuk, atas, dendang kasih petir lagi. Lumayan lumayan lah, ya. Kita ngumpulin sambal sambal dulu, beli beli nggak jelas aman sih sehingga kita nunggu pecah-pecahannya mantap tuh 60.000 tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh itu apa tuh mah tak pecah segitu doang pecah 10 biji langsung 60.000 cukup 60.000 kali 16 juta hmm, 100p 100 gak pake lama enggak pake jangping cong slow kita slot gacor is real seluruh link slot gacornya dari ada di pin komen ya langsung saja jadwal 8000 pastinya si itu slot tergacor tersolid sandal jaga dunia akhirat ya Slot seperti biasa karena kita komen model reda kita pemain pemburu profit selalu makan WD di atas segelanya selalu ya, lagi ada kesempatan WD kita manfaatkan sebaik-baiknya jadi sudah pada paham lah ya habis free spin ini kita langsung auto gabus sajalah ya surya. ya betapa apa dilanjut ya Surya, karena kita sudah profit-profit mantap. Ya. Kita nikmati dulu sembak-sembaknya lah ya Surya. Nah, fiksilah semua tuh kabur nggak pakai lama nggak pakai rem. Karena kita pemain modal rezeki, ya, kita pemain pemburu profit selalu WD di atas segalanya ya Surya. Setelah ada kesempatan WD manfaatkan sebaik mungkin ya Surya. Jadi, udah pada paham lah ya, kita langsung auto kabur saja ya, surya Intinya buat kalian semua ya, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe ya. Share-share ke teman-teman kalian juga, biar teman-teman kalian juga tahu Kalau di sini kita selalu berbagi. Pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor Olympus hari ini. Pola Olympus hari ini, pola slot gacor hari ini, slot hari ini, slot Olympus hari ini, slot gacor Olympus hari ini. Slot Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor Olympus hari ini, info olimpos hari ini ya seluruh ya, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor Olympus hari ini, RTP slot hari ini. Ya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir bye bye selur, salam jackpot.